Oke okay guys, banyak sekali istilahnya requestan dari teman-teman sekali di Instagram dan di sini ada beberapa video yang teman-teman kirimkan ke saya. Jadi mungkin ini sebuah hal yang apa ya? yang kejadian dimana sebelum istilahnya hari kemerdekaan Malaysia guys apa yang terjadi kepada masyarakat Malaysia atau suatu hal yang istilahnya berlaku ya di belakang kamera seperti itu dan di sini untungnya ada yang record guys jadi kita boleh tahu apa yang sebenarnya terjadi di belakang kamera seperti itu so di sini guys <laughs> Dari awal saja ya kan di sini ada judul yaitu PUBG in real life Tengok gelaga abang aska nih bila dekat tempat awam Oke okay, so Jo kita tengok video aja guys let's go Oke okay, ini dari Viral Malaya channel guys Jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe nya ya Okay. Seorang individu pada berkongsi video ketika dia mengikuri seorang anggota tentera yang berpakaian berbaju rumput. Oh. Ramai yang tidak teruja menyaksikan pakaian penyamaran tersebut kerana ianya sememangnya jarang dipertuntunkan kepada orang awam. Ramai oh. meninggalkan okay. pemakaian reaksi dan komen menonton video tersebut. Aha. Anak buah aku nangis tak mahu berhenti sebab tengok orang pakai baju ni. Padahal tu bapak dia. Ha ha. Aku rasa sniper ni perempuan, cara jalan dia kesala tekat terbaik Perempuan ke? Jom kita tengok guys. Oh, ya, yeah. macam perempuan. Tak tahu juga saya. Ah, PUBG. Betul. Wow, oke. Okay, so itulah tadi, guys. Ini video pertama, belum video kedua, guys. Coba kita lihat video kedua di sini, yaitu rekaman detik jet Sukhoi dan by how buat pertunjukan. Tengok apa berlaku, nah, saya nana tahu jugalah di belakang kamera. Gimana ya, kan? Juga kita tengok, guys. Oke. Okay. Tular di media sosial rakaman okay. ketika beberapa buajat TUDM mengadakan pertunjukan ketika Aha. sambutan hari kemerdekaan semalam. Apa yang mengagumkan, okay. ramai memuji rakaman yang dikongsikan individu berkenaan yang begitu Sukol jelas dan aku. hasilnya ah, seakan sentuhan jurugambar profesional. Ramai memuji rakaman video dikongsikan individu tersebut dan berpuas hati dengan footage hmm. di dalam video berkenaan. Oh. keren. Oh ya. Yeah. Wow. udah macam uh, di film-film macam itu guys ya. Yeah. Nih sukoi. Oh. Oh, cantik, oh. oke okay, guys. Yang kedua tadi yaitu rekaman detik-detik jet Sukhoi ya, dan ini ada yang ketiga. Kita nak tahu juga macam istilahnya, sebuah hal yang viral di Malaysia ketika istilahnya sambutan Hari Merdeka. So kita tengok guys, let's go. Oke, okay, ini dari Nurmu Channel, guys. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya ada uh, dah macam pening. I am pening. And then I perasan Oh, dia sendiri dia <laughs> <laughs> cerita. Ustaz Azhar Idrus. Oh my god. Saya kira siapa tadi? Ustaz Azhar Idrus Uwai, guys. Allahu Akbar. Oh, beliau dengan oh fans banget juga. Eh, apa nih hal? Astaga, budak-budak. Salah, salah, eh Ngapain <laughs> <Salah. laughs> coba lihat dari situ kan? Oh. Ada juga kejadian kayak gini ya Brutal bener Oh my god Kak Kak lupa tekan <laughs> Ini parah banget sih Asli parah banget guys jadi udah ngeriko tapi sampai rumah kok nggak ada gitu. Kok belum reko. Asik. Oke. Okay. Oh, wow. wow. Waduh wow, ada budak-budak Azik Ya Allah Keren Wow Asik. Menyenangkan sekali, ya oke. Okay. Oh God. diajari sama orang tuanya ya, kan? Nah, begini, salah, <laughs> salah, Ini kayaknya budak ini bakalan viral kayak yang di Thailand itu, ya, guys ya. <laughs> Nama jadi ini Oke. Okay. Allahu akbar di tengah orang-orang ramai seperti ini dia sholat guys. Yang penting jangan lupa sholat ya. Masya Allah, Allah. oke okay guys, sudah selesai videonya. So, itulah tadi guys, ya. Terekam kamu untung aja ada yang ngerekam. Kalau nggak ada yang ngerekam, kita nggak tahu kejadian-kejadian. Tapi yang paling ngakak, paling ngakak ke anak-anak di suruh gini. <laughs> Allahu Akbar ya Allah oh, kejadian lucu ini memang ya harus diabadikan seperti itu kalau bisa diviralkan guys yang budak-budak itu guys macam yang di Thailand kalau tak sila ya kan Allahu Akbar ya Allah memang itulah kejadian yang ya pasti tidak akan diterka apalagi mama yang naik istilahnya naik pagar itu tinggi banget loh pagernya itu kayak Spiderman gitu ya Allah. Oh. Allahuakbar saya kira nggak ada Ternyata ada juga kayak gitu kan Saya kira kalem-kalem gitu kan nggak juga Aduh. Oke okay, guys terima kasih sudah tengok video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Apa komentar teman-teman soal video ini Langsung saja komen di bawah guys Di part mana kalian ngakak Di part mana kalian terharu Di part mana kalian istilahnya menemukan inspirasi <laughs> Aduh kalau kita lihat yang terakhir itu pasannya adalah jangan pernah lupa sholat ya. Jangan tidak sholat guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Pemiru Dudri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.